Dorong papa. Keren, keren, keren Pas screenshot. komen Pablo Dah. Kuradi sekarang kita ada di Dermaga uh, di Desa Bakit, Desa Bakit dan ini cukup keren, cantik pemandangannya dan tuh teman-teman dari Cempuling Babau lagi oh, suap foto-foto, iya? Mereka Kakak pemandangannya Kakak? Bagus, keren ya? Keren pengen mandi. Mau menuju ke arah restoran? Mau mandi? Enggak. Enggak ya? Udah duyung. Oh, itu restoran ya? Restoran. Nih, orang-orang yang narsis gitu ya. Oh. narsis sih, tapi kan kita emang gitu, deh. Ah, selalu pembelaan ya, pembelaan kayak gitu ya. Kita coba jalan ke sana, Deng. Kita coba lihat, ah. Iya. Tuh. Sini. Pemandangannya cukup-cukup keren cantik cantik cantik cantik cantik tuh. tuh. Nah Buas Pradi mau tahu itu suara apa tuh, kita Zoom ya. Nah itu adalah uh, rajut itu namanya rajut atau dapat dibilang biasa orang mencari biji timah, tambang air atau tambang yang ada di laut itu menggunakan itu rajut. Gitu. Nah, kita kita jalan ke sono Kita lihat Kita jalannya Jalannya ambil jalan tengah ya Yang ada paku itu berarti ada kayu tengah berarti Hah, Tuh He, minggir, gue mau lewat Gitu ya Bodoh amat tabrak gitu. Tak pinggir, tabrak eh, Tuh Ada mau selfie, ternyata mau foto-foto ya Nebeng dong ya gitu, Wodo. eh mau kemana? ya elah, mau sono ya udah ikut ending. ya elah malah berhenti situ lagi. katanya mau sono oh ngonggong dong, gak milang. Oh. oh gitu. Oh begono, ala-ala ah, gitu. gimana gitu ya, adalah bodoh ah. Ya, kita nge-vlog dulu ya, uh, kita jalan ke sana kakak, di Dermaga ini. Yeah. Itu katanya restoran di depan itu, restoran apa kita nggak, eh Moza, enak aja langsung londong Siapa itu? Nggak tahu deng siapa Pokoknya <gifat> Bos Pradi dimanapun pun anda berada gitu ya Yang kebetulan lagi melancong Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Dan ada kesempatan melancong ke Bangka Jangan lupa untuk mampir ke desa Baki Yang ada di Bangka Barat Kalau dari Bangka uh, Induk itu jaraknya cuma berapa jam gitulah sumpah ini pemandangannya keren sayang kita datang ke sini udah sore ya kita perjalanannya dari pagi tuh pokoknya keren di sini sumpah ada restoran di atas pantai enggak <gak> restorannya di lapas bibir pantai tapi sayang restorannya enggak buka hari ini Jadi, apakah kebetulan tanggal 17 Agustus hari ini dia nggak buka atau gimana enggak tahu nah itu depan sepeda kalau kita zoom nah itu adalah kawasan bukit maras bukit yang tertinggi yang ada di Pulau Bangka itu Banyak ini kawasan ini Desa Baki, berada di perairan Uh, truk labat yang memisahkan dua kabupaten antara kabupaten Bangka dengan kabupaten Bangka Barat. Di seberang sana itu udah seberang sana itu udah kabupaten Bangka yang sebelah kita berdiri ini adalah kabupaten Bangka Barat. Dapan air laut surut lutut lah jadi pancing diramu I not Ae laut surut anget lutut lah, jadi pancing diramu Liat liat ae laut tak berarus Baiknya kita pergi nguntung ada insiden tuh uh, handphone salah satu tim kita ada yang tuh jemping, jatuh ke air tuh sekarang lagi dicoba dicari dicoba diselam sama anak atau adik kecil yang ada di desa bagi penandahan Mudah ada hasil ya lagi coba dicari Uma langsung dibawa ke handlenya lah. Gangster, oh. Insiden kedua kakak. Tadi jatuh dari motor yang kedua HP-nya keceplok. Eh pagi itu handphone aku jatuh. Tiga ya okay? kakak. sudah dana, syukurin. Kakak bisa lagi udah padam. Jatuh. Pagi handphone aku. Handphone aku sembuh dulu. Ya oke okay, jalan yuk kita in pulang kita pulang. Kakak yang sabar ya. Hati-hati ya, sabar ya. Pengen nggak tahu nasib ya? Pagi tadi tuh handphoneku jatuh, gara nunggu nunggu Ini sekarang gak hidup, mati Jadi? pas mau pulang. Handphone ini jatuh, jatuh lagi, kan Jatuh rak, udah ada Satu-satu. Oke, kita pulang. Kita meninggalkan uh, Desa ada rak, kita meninggalkan uh, Desa udah <laughs> ya. Ah, mantap. udah ada Yang lihat air laut, lah beguyur pasang hati tenang. Kau ingat lagi ke arilah mulai petang. Kapan air laut surut enggak lututlah jadi pancing di Lihat air laut tak berarus Baik kita pergi nguntung Halo Spurady Sekarang kita ada di rumah salah satu anggota tim touring Kita lagi rehat Karena kita akan melanjutkan perjalanan kita Menuju ke lokasi atau rumah masing-masing Langsung lihat di rumah pinang Yang Gimana? Halo Halo Ci juga masih sanggup untuk perjalanan pulang? Insya Allah masih nih menghangatkan tubuh. Pakai apa? <laughs> Pakai kopi. Iya. Gak kelihatan mukanya. Siapa nih? <laughs> Is jika dia. Gimana kakak insiden oh, tadi kakak? Oh, sesuatu yang sangat luar biasa dalam uh -huh. sejarah hidup saya. Bisa nyemplung ya kakak ya? Iya ya. Padahal hmm. begitu rapat. Apanya? Ada uh, papan-papannya begitu rapat Ada satu celah yang agak longgar Eh, handphonenya milih bunuh sudah, sudah, sudah, sudah Curhat ya? Curhat kopi ya? kakak Boda amat lah Tuh Lagi Ada yang lagi coba jualan kopi Oh iya Kayak sudah. di rumah sakit ya? Uh -huh. Sudah, sudah laku pak uh, Udah laku okay, ya ini sehingga bisa berwarna hitam. Aduh, kalau ini kita mau di desa Rukam, oke. Apa beda Kita lihat, rekan-rekan lagi pada menghangatkan tubuh dengan secangkir kopi dengan cemilan-cemilan, tuh amunisinya ya kali ini teh ya, no ini wine kitanya, oh, wine simpan sih. <laughs> tampangnya maksudnya aku punya bayangan pasti aku punya simpanan itu yang diminum ya itu. Hmm. tuh tuh siapa siapa siapa siapa iya iya siapa siapa siapa siapa tuh siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa ya lemah, betul lemah loh, tidak <tangan> Jilam <tuk> <di lemah, tuk> balik eh, Untung tadi pagi tidak rekam. Mau kurekam tadi pagi kalian jukir balik itu. udah pasti viral Pira, <tuk> <tuk> waktu jalan gitu. <tuk> Kalau direkam banyak <tuk> yang jalan. itu jalan itu Pasti di situ tikungan itu tidak rekam. Emang bagus nanti. I'm